Di sini, adakah cerita tentangmu? Oh, saya yang maha oh, oh, untuk membuat sejarah yang baru. Berhasil. Di mata ku kamu Di hatiku ingin kamu Tak ada yang membuatku buatku Kau yang gak sampai seperti ini Ku jantung ku kamu Di hatiku ingin kamu Tak ada yang membuatku Takut cemas, kamu di hatiku ingin kamu. Tak ada yang membuatku hingga sampai seperti begini. Di ke depan, kamu di hatiku ingin kamu. Tak ada yang membuatku hingga sampai seperti... da <laughs> da